sobat, kita sedang berdebat untuk membuat ladang kecil di belakang rumah. kira-kira seperti ini. Oke hey sobat, kita sedang berdebat untuk membersihkan belakang rumah. kira-kira kita akan membuat sebuah ladang kecil-kecilan untuk menanam sayur. simak selanjutnya. Huh? masih stay dengan saya yang berkeringat seperti ini kita akan membersihkan ini sampai pintas yang nantinya akan dibuat bulutannya seperti ini hitung-hitung olahraga ya guys sore untuk para sahabat pekerjaan. Lihat bapak saya sudah kelelahan, guys. Memang pekerjaan ini nampak simpel lebih. Lihat keringat saya dengan bapak saya. Lihat. Sampai jumpa di seperti itu pak. Dijelaskan secara tuntas. Jangan lah lo. Jika kalian tahu sebenarnya ini adalah benar-benar belakang rumah yang memang kosong sengaja saya dengan Bapak saya berinisiatif untuk Menanam sebuah sayuran di sini. Sengaja memang bapak dan saya berinisiatif untuk menanam sayuran di sini memang. Ada cabe mungkin nanti ada tomat dan lain-lain. Tidak -lain. ditanam duit, enggak. Justru uang itu berasal dari tanaman yang nantinya kita rawat nggak besar kinseng untuk menghasilkan uang sepedu tidak tidak di, ditanam kinseng hmm. sini bibitnya langka jadi susah untuk menanam kinseng berarti tanam langka aja justru itu yang membuat petani itu susah jangan cari yang jangan cari yang susah cari yang mudah contohnya sekarang cabai udah mulai naik Kenapa kita tidak menanam cabai seperti itu? Naik pesawat Aduh Aduh Aduh Aduh Oke, dulu itu Kita selesaikan dulu ya guys Kegiatan kita Lihat seperti ini Masih banyak Dan itu lahan-lahannya Udrilmu loh Oke lah Oke lah lah mudik harus <laughs> nyambut gaya habis penampakan topiknya diambil oleh saya. Jadi kontennya saya ada semua, adanya saya ada semua, dia saya ada semua. Eh, watu. Watu loh. Watu. Huh? buang. kok usah dipangan. Putra, tutupi. Kurang. Tinggi, oke. Bertani, kira berjuang, macul berjuang. Oh ya memang perjuangan ini. Lalu, kalau nggak ada perjuangan, nggak bisa sampai jauh lagi. Memang perjuangan. Dia nampak lelah. Saya diberikan tugas. di singgungiku bukan ini akar pohon itu on namanya, apa namanya tukul opo bahasa Inggrisnya apa akar akar bahasa Inggrisnya adalah terabut <laughs> memang ini kalau tidak kalau tidak dipengingin mengganggu ini, saya mengganggu Mengganggu apa? Nanti akar dari tanaman yang kita tanami nanti akan mengganggu Jadi di sini tadi kan, akarnya tidak bisa menjalar ke tanah dan meresap langsung ke dalam ujung tanah. siapa sih ngomong? Ini ada ilmu mau pertanyaan, jadi kalau misal ada sampah Ini kan keras ya, misal kalau ada daun atau apa gitu biar membusuk gak apa, apa karena itu menjadi nanti akan diolah dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah Cerewet. diolah Cerewet. sehingga menjadi pupuk kompos organik